ini saya memasuk ada kolam jangan lupa like ya guys videonya Di ini dipikir, diperkirakan berfungsi sebagai ruang tahanan yang dibangun sesudah tahun 1930 ah biasa sendirilah, tapi tapi sekarang jadi musola ini nih. jadi musola dan waduh, sama warung koperasi, warung tugas keamanan, dan lain, -lain sebagainya. Di hai, satunya mana? M M 2 itu. Hmm, ada eh, Ay, ini, ada meringam. Jangan pegang, jangan pegang, nih, pegang. Ini sudah cukup. Tapi ini enggak yang tapi ini, ini wujur yang, wujur yang wujur kecil. <tuk cengkimer> Wah wow, patah. Patah. <tuk cengkimer> Oke, okay. okay, okay, okay, masuk ke ruang pameran diorama 1. Wah, halo Pak Pandu. Ceritanya <tuk cengkimer> 1. Wah, apaan tuh. Oh, sendiri lah malas bu. Wow. ini apa ini? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ini tahun berapa kita tuh Tuhan ini kayak tanah-tanah gitu ya ini tebing lho. ini apa ini Kongres Budi Utomo satu di Yogyakarta Oh iya Oh iya taw. Wow lanjut ini kayaknya organik organisasi Muhammadiyah suamu Ini Dok Sutomo. Ini apa ya? Suryopratopranoto. Ah, bisa baca ini Apa ya? Disini, disini. Ini apa ini? Apa ini? Pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Jogja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Apa ini? Berdirinya Taman Siswa. Olahan zaman dulu. Oh, sekolah zaman dulu begini itu buruh suhunya berapa? suhunya dua derajat ini jam dua oke. apa ini lam? bang taman siswa. baca sendirilah malas. akan pemuda dan perempuan. kawasan Jawa ini apa ini? Kongres Perempuan Indonesia pertama. Hmm. Kongres hmm. Jong Java di Yogyakarta. Wah. Itu. penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hmm. Itu dia penobatannya itu. Itu Masuknya tentara Jepang ke Kota ke Kota Jakarta. Okay. Wah. Belajar uh, hmm. kembali peta atau bio atau anak anak sekolah. Atau ini apa ini? bola Wow. Atau apa ini? Ini apa ini? Replika baju Goni. Wow. Oke, pembangunan selokan Mataram. Wow, itu sudah sunyi. Ini selokan sunya 29,3 derajat Lanjut diorama yang kedua Halo pak Wah. Wow. Apa ya? Ini? Ibu Ford mau waktu. Silakan dibaca sendiri, saya malas. Apa ya? Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 memimpin rapat dukungan proklamasi. Penguasaan media masa melalui perebutan percetakan harga sinar matahari. Wah, wow. wow, apa itu? Nah. Ya, kayak mesin ini-mesinnya nih. Bahasa Belanda itu, bukan? Jadi kayak mesin apa ini mesin? Oh Allah, cetak Hai, hai, kedaulatan rakyat kedaulatan rakyat hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Wow <laughs> wow. pengangkutan X warga negara Belanda dan eks Tentara Jepang kita akan sendiri Kriteria okay. agak ini di WDK Pembentukan nah, antara keamanan rakyat Konsul oh, mulai di Jakarta Pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Jakarta Ya, teman belajar mobil gapip aku. Oke. oke. Hari jadi berdirinya Universitas Gajah Mada, Jogja. Oke. Apa merah Indonesia. TNI. Hmm. Apa Wah. Ini menunjukkan dan milbangga komando bersatuan udara. Maksudnya TNI AU Kegiatan di senjata gembang kicu di Jakarta. gerakan seniman dalam revolusi Aku ingin bebas sekali merdeka tetap merdeka merdeka merdeka misi penerbangan pertama penerbangan Indonesia Tertembaknya pesawat Dakota VTCLA Wah Pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI. Wah, lihat <tuk> <ini>? Abdurrahman Saleh. Lalu <tuk> ada Kolonel KPH Jatikusumo, Insinyur Herman Lurus. Itu ya? Lanjut ke Diorama Tiga. Aduh. Bersatunya dengan apa ini? Pasukan Divisi Siliwangi jelaga Yogyakarta. Wow banyak sekali bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta Wow ini ada truk obat dari mana ini Mesir oh. ini apa ini pon 1 dilihat ramai juga ya agresi militer Belanda Wow apa peralatan makan baki stasiun pemancar radio pada masa perang Gerilya Wow intimidasi dan penggeledahan terhadap rakyat oleh tentara Belanda berang-berang itu pedang perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta Selatan ini kereta, -kereta api itu rumah-rumah warga tentara-tentara sama para pejuang ini memang malu walaulah Sabotasa jembatan buat untuk menghambat agresi militer Belanda yang kedua waduh jembatannya itu jembatan gantung tapi itu jembatannya kok bisa coba ya jajan-jajan nggak kuat ya bisa roboh loh. itu kan harus itu jembatan itu kayak gate gitu ada perumum di daerah gerulia ya. wow. ini saya jahit gengkongan kenapa <tuk> nih wow wow wow hujan ada pedang juga itu serangan umum 1 Maret 1949 pencegatan konvoy tentara Belanda perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman itu belum rapi ini apa? gelap gelap sekali ini kayak ini ornamen ornamen gitu ini kosong gelap, gelap sekali catnya pun juga hitam apa ini? masa eh, para gerilyawan masuk kota Yogyakarta, ya. para pemimpin negara kembali ke Yogyakarta. Wow, quoi. Bang Nima, Besar Jenderal Sudirman menerima penghormatan dalam parade militer konferensi inter Indonesia pertama pelantikan insinyur Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia Serikat. Wah itu dia presiden itu. Karena di situ. Wah. Wow. Lanjut. Pemerintah Republik Indonesia uh, Serikat pindah ke Jakarta. wow gede Indonesia Eh, Wish. Wah panas. Lanjut ke diorama empat. Halo, Bapak. -bapak. Ini maksudnya di sini. Oh, G30 SPKI. Apa ini? Pemilihan umum satu di Yogyakarta pada tahun 1951. Oh, ini dia. Apa ini? Menghadiri masa pancaroba. konferensi rencana kolombo ke berapa ini 11 Seminar nasional Pancasila yang pertama Trikomando rakyat atau Trikora Peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta wah ini dia waduh wow. <laughs> itu apa itu itu mayat itu gunung rapi, eh, bukan din kan ngano oh di Yogyakarta, oh itu berarti bener dong, itu gunung rapi ya. wow, replika kunci maut itu udah uh, apa ya, rapat kebulatan tekat penumpasan G30 PKI. Wah, ada di banyak sekali orang. baru. Apa ini? Amanat Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Wow banyak sekali. ini ih gak kelihatan loh gak kelihatan karena ketutupan bayangan